Ada hadis tentang mengadankan bayi baru lahir. Hadis ini diperselisihkan. Banyak ulama' menda'ifkannya. Namun, sebagian salaf mengamalkan hadis ini. Sehingga kalau ada bayi lahir, diadankan. Dan ini pendapat sebagian salaf. Dan Syekh Uthaimin juga menyebutkan dalam pembahasan ini tentang tidak masalah bayi dilahirkan kemudian dikumandangkan. Karena diantara fungsi adzan adalah membuat setan lari. Membuat setan apa? Lari tadi kita sebutkan begitu setan dengar adzan dia lari terkentut-kentut jadi setan takut dengan dikumandangkan adzan makanya meskipun hadisnya lemah tetapi dikuatkan dengan makna tersebut maka sebagian salah mereka berpendapat anak bayi lahir dikumandangkan adzan agar yang pertama dengar adzan agar setan tidak mengganggunya ya jadi adzan aja ya nggak usah ikomat ya perempuan adhan, perempuan ikomat nggak laki-laki perempuan di adzan kan.